Pada video kali ini kita berjumpa lagi dan kita kedatangan tamu sepeda motor Supra X 125 yang mana keluhannya ya tidak mau menyala dan rotak tidak mau hidup tapi sekali sekali jika dipukul minyaknya nyembur mari kita saksikan hidup mati mati Hidup Okey teman-teman sentnya sangat jorok tuh hmm. go nope. ya guys Riz, ambilkan alas itu. Ah, ah. Yang itu aja yang baru dikoyak. Ah, kita aja. Itulah yang lebarnya tuh. Ah. Pakai pisau loh. Masalahnya hanya ada di sini, teman-teman. Di rotak, oke, kita akan mencoba penggantian dengan rotak yang baru, ya. akan melakukan penggantian kotak dan pempes atau disebut dengan filter pompa ya oke okay. okay guys setelah tadi kita servis, jangan lupa ya pasang orinya agar tidak ada kebocoran. pasangan kabelnya jangan kebalik teman-teman ya, untuk urutan pemasangan kabel hitam dulu terus warna merah lanjut lagi untuk kabel pelampung minyak hitam dulu terus merah lagi oke okay. jangan keliru ya guys Terus lanjut pemasangan pempes kita yang sering disebut dengan filter pompa oke sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya teman-teman oke lanjut kita akan melakukan pemasangan ambilkan T T itu itu 10 T di atas apakah minyak sudah keluar 오씨 팽팽 흘러갈까? 흘러갈까? oke, okay, cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih Tidak kasih